Mencoba melirik ke atas dan Ya Allah Indah sekali Tandamu hari ini Dan indah sekali Peringatanmu hari ini bahwa Kami harus belajar kembali Harus mempersiapkan segalanya dengan sebaik mungkin <Tan -tan> Wilos Jendalu <-tan> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh malam ini adalah proses perekaman video kali kedua dengan format yang cukup serius dan setting ini adalah cerita tentang proses video pertama tentang keasikan Tuhan ketika bercanda dengan umatnya jadi video uh, kemarin itu sudah kami tek di sanggar saung mandi angin di Sewol, selotawing Karang Pandan. tapi memang e, secara materi terlalu terjebak pada pembahasan mengenai imam besar imam al ghazali, jadi apa namanya terlalu asik untuk membahas beliau sehingga poin yang menjadi fokus utama kemudian menjadi kabur. Nah atas dasar itu kemudian dilakukan e, rencana penggarapan video yang lebih fokus pada materi yang ingin disampaikan kemudian mengambil setting di Waruang di satu kios di Bejasira Karaganyar janjian dengan pengelolanya uh, Dimas Blimis Bahudin pada Sabtu pagi dan Sabtu pagi dengan segala macam rencananya kita setup. up saya berangkat dari rumah Kemudian cukup terkejut Karena di lokasi yang biasanya pada hari Sabtu sepi Tiba-tiba ada acara yang menggunakan audio cukup lantang Ya secara umum agak kecewa lah dalam tanda kutip Karena kemudian harus mengulur waktu Menunggu acara selesai Kami set up Kemudian setelah set up Uh, lewatlah sebuah mobil uh, pick-up, mobil bak terbuka dengan muatan yang relatif over dari beberapa orang, semacam pengumpul, pengumpul rosok, atau pengumpul barang-barang bekas, di mana mobil itu menyangkut kabel listrik yang memang di, uh, melintang di jalur sisi selatan Pujasera Karanganyar karena kabel yang tersangkut sampai jatuh kita membantu dan mencoba mengingatkan bahwa sebaiknya segera melapor pada petugas dalam hal ini PLN untuk bisa kemudian menanggulangi hal tersebut karena yang dilewati adalah jalur umum yang harapannya sih tidak menjadi bahaya untuk orang-orang yang lewat. Kedua hal tersebut terjadi Kemudian teman-teman yang muatan mobilnya nyangkut di bak apa di kabel PLN tadi lapor ke PLN dengan bantuan petugas Satpol PP Karanganyar. Setelah itu kita akan melakukan take. Setelah petugas PLN datang, tidak lama terdengarlah suara kerja bensin Akhirnya kita coba pending lagi kami kami pending lagi untuk. Menunggu aktivitas tersebut selesai Alhamdulillah tidak lama Aktivitas tersebut selesai kita Lakukan pengambilan Gambar lagi Kemudian semuanya Berjalan seperti berjalan lancar Hingga siang hari uh, Gambar yang kita ambil dan Beberapa kali take Yang coba kita kami buat selesai Dan saya kembali Ke studio S15 Untuk melihat hasilnya dan luar biasa secara teknis kami melakukan kesalahan karena ketidakpahaman keawaman dan mungkin karena proses belajar yang belum selesai ternyata video yang kami ambil dengan uh, alat kamera handphone setting frame rate-nya mengikuti default dari kamera HP tersebut sehingga mungkin ya sistem yang berjalan di luar kuasa kami gambarnya patah-patah dan dalam balik ini adalah sebuah cerita yang menarik bahwa segala sesuatu yang pun dipersiapkan dengan segala matangnya tetapi bila itu semua tidak didasari dengan kekuatan dan ilmu ya kita harus siap menerima segala macam kemungkinan termasuk juga keberhasilan yang tertunda jadi uh, dari ini setelah semua proses berjalan tadi melihat hasilnya dan mencoba mencari tutorial untuk memperbaiki karena memang dasarnya frame rate-nya juga di angka 6 per second ya gambarnya patah-patah, padahal kalau kita coba melihat minimal frame rate di animasi kalau nggak salah 12 gambar per detik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 kami harus belajar kembali, harus mempersiapkan segalanya dengan sebaik mungkin Sehingga ini kita maknai sebagai satu hal yang positif dan wujud rasa syukur adalah Insya Allah kami ke depan akan membuat, kami akan mengulang kembali pengambilan gambar Dengan materi yang sama seperti kemarin dengan mudah-mudahan sih banyak perbaikan Sehingga materinya juga lugas, lancar, mudah di Hakami mudah dimengerti, sehingga harapan untuk menabur manfaat itu terwujud. Mungkin itu jadi fokus tema pada malam hari ini adalah rasa syukur dan menikmati. Asiknya bercanda dengan sang penguasa. Saya Iqbal Matur Maturnun, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Wili Jemdalu.